Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, lovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di DivaTV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Vilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Kita pertama persahabat ya, untuk kita semua warga Konoha, jangan sampai lupa untuk mendukung, memvoting idola kesayangan kita, persahabat ya. Dia jangkis UAT 2022 karena dukungan kita sangat berharga banget nih buat Leslar. Alhamdulillah persahabat ya, Leslar ini masuk di 9 nominasi kategori persahabat. Kita wajib untuk dukung, mudah-mudahan, semoga saja Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang l Mendapatkan piala penghargaan di ajang tersebut Wow, ini sih tentunya tugas warga Konoha, persahabat ya, Untuk membuktikan kekompakan dan kesulitan kita Info ini kita dapatkan juga, persahabat, dari akun sabodoting and scholeslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Happy Monday Udah vote hari ini, katanya tuh, persahabat, ya Yuk, yang belum vote, silahkan voting kita lihat juga persahabat keunggaan berikutnya Ada acara SCTV Music World 2022 yang akan segera hadir di SCTV Tentukan pilihan untuk masuk di nominasi SCTV Music World 2022 Wow, ini juga tentunya persahabat ya Bakal ada acara yang sangat bergensi Mudah-mudahan idola kesayangan selalu mendapatkan piala penghargaan Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah kabar terbaru, ini vitamin banget ya Penyemangat kita semua yaitu diunggah oleh akun Ayah Kejora. Wow, masya Allah banget ya, Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto Baby L yang sedang tertidur. Wow, masya Allah banget ya, pagi-pagi sudah melihat foto abang L bersahabat ya, penyemangat aunty ini di luar sana. Masya Allah, ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas Saya selalu untuk semua semangat Tuh, dari ayah ke juara Semangat katanya ya <gum> Komentar pun banyak diberikan Dari para sahabat Ada komentar juga dari Ustaz Suki Al buguri mengatakan Masya Allah, tabarakallah Incu Abah katanya tuh aduh Gemes banget ya, Incu Abah Katanya tuh, baby L Yang kita lihat juga komentar lain Dari akun dunia Leslar Waalaikumsalam bapak, masya Allah abang El gemes banget nak katanya tuh, masya Allah banget ya ada yang bilang juga mirip Lesti katanya ya. Mudah-mudahan abang El sehat, abang El menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Untuk berikutnya para sahabat kita lihat ada sebuah postingan foto tidur baby El yang diunggah oleh ayah kejuara tadi dan kita lihat disandingkan dengan gaya Goyangan ala Papa Rizky Pilar. Ini gayanya sama persis banget Dengan gaya tidur Abang El. Wow <laughs> Ini sih cute banget ya Diunggah kembali postingan ini oleh akun Teddy ke Kejora Ada kalimat kesun juga yang dituliskan Nguah bareng katanya tuh Masya Allah hingga komentar pun banyak diberikan Dari akun Yeti Ether 28 mengatakan, hahaha ada aja gerakan yang sama abang sama papa, lucu gemes katanya tuh, masya Allah banget ya ada juga komentar lain dari akun salwa 502 haha aku juga ngeh gaya abang kayak lagi tiktokan, wkwk katanya tuh masya Allah banget ya memang luar biasa nih, tentunya idola kesayangan kita, selalu saja membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia pastinya, masya Allah kita lihat juga ke unggahan berikutnya kita nggak bisa mopon dengan kelakuan dan tentunya kegesrekan dari Lestri dan Eski Bilar di vlognya TV Tri Kalina Perhatikan pesahabet ya, Papa Bilar ini langsung gendong dan angkat Bunda Lesti ke Jora. Aduh. <laughs> ini sedikit banget, masya Allah. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu bahagia, sehat, dan selalu dilindungi bersabat dari orang-orang yang tidak baik, Amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana atas stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.